Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Derosa Auto Gimana kabarnya teman-teman semua Semoga sehat-sehat selalu Bahagia selalu Banyak rezekinya. Nah teman-teman Terima kasih sudah mampir di channel Derosa Auto Yang sudah menonton Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, share untuk teman-teman yang sekiranya punya unit atau punya showroom dealer yang mau direview, silakan hubungi channel Derosa Auto atau nomor telepon di kolom deskripsi kami. Teman-teman, hari ini Rosa juga mau upload stok mobil Derosa Auto yang semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua. Kita mulai langsung karena hari udah mulai gelap, wah cuacanya dingin-dingin, gimana? Habis hujan, teman-teman hari ini ada pentel total AC ya tahun 96 bertransmisi manual atas nama perorangan pajaknya panjang bulan Juli 2023 ini mobilnya masih layak banget teman-teman ah, mesin masih oke okay, semua Mas pokoknya boleh cek kesini boleh cek unit atau tesnya boleh kita jual di harga 50 juta nego langsung nego jadi tokonya kesini aja teman-teman langsung nego jadi dikasih sini kita buka harga di 50 juta itu masih bisa nego teman-teman mobil udah siap pakai layak pakai tokonya uh, ada PR atau kekurang sedikit teman-teman boleh cek di sini semuanya sih masih cukup bagus mesin juga cuman nggak ada kendala ya semuanya jadi untuk nego atau teman-teman mau tanya nanti kita reviewin dalamnya ya teman-teman nego sampai jadi pokoknya di sini dengan pak Haji atau dengan Rosa. Satu lagi kita ada Ayla X bertransmisi manual tahun 2017 KM-nya masih 95 ribuan. Dia lengkap teman-teman buku servis ada buku manual ada kuncinya satu tapi atas nama perorangan juga, pajaknya panjang bulan Februari 2023 kita buka harga cashnya 90 juta masih bisa nego, teman-teman uh, mobil keadaannya kayak gini tapi emang uh, layak banget pakai, pokoknya mesin semua masih oke okay banget pokoknya teman-teman yang minat langsung cat aja siapa cepat dia dapat jangan sampai kehabisan lagi ya, kemarin ada yang kehabisan nih ya, maksudnya ada yang uh, telepon, fotonya kalah cepet nih sekarang uh, Rosa buka di harga sembilan puluh juta. eh sembilan, ya, bener, sembilan juta masih bisa nego, teman-teman. Mobil siapakah? Tokonya, Grace banget. Semua daleman, uh, semuanya masih bagus banget, masih oke. Okay tokonya KM juga masih sembilan puluh lima ya. Uh kita itu harga cash, nah kita juga ada paket kredit bisa di DP 10 juta, angsuran masih di bawah 3 juta selama 4 tahun data bisa dibantu atau data bagus teman-teman mas, -teman, kita bisa bantu tokonya hubungi di Rosa Auto atau hubungi di nomor WA-nya Pak Haji, boleh nah untuk hari ini cukup review dua aja karena kita masih banyak nanti kita update lagi stok-stok mobil Derosa Auto ya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video kami, channel kami. Nah, segitu aja ya, teman-teman. Jangan lupa di-like atau share atau subscribe-nya biar channel kami berkembang ya, teman-teman. Semangat terus, tetap semangat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif Derosa Auto.